kenapa kok e, proses di bank itu beda-beda ya, padahal kan tetap pembiayaannya atau produknya sama, KPR, kenapa gitu, gitu bisa gitu ya bro ya? Hmm. yang jago di retail financing dan consumer finance, hmm. bukan local bank, oh, okay. bukan government bank government. saat itu. Hmm. Yang jago adalah foreign Apa? bank. Ini tiga-tiganya itu menunjukkan e, bank itu seberapa kuat pemain di KPR. Oke. Okay. Nah, tapi ilmunya bukan sekedar ilmu kredit e, nanya pendapatan berapa enggak, dia udah ilmu bagaimana portofolionya itu ya, bisa, bisa terjaga ambil. dan profitability-nya juga gede. Kalau dikenakan ada omnibus law, ya omnibus law. Saya di banking di consumer itu ada nama omnibus line. Apa itu, bro? Ya, lu dikasih land. Oke. Okay. Bisa untuk apa aja. Oh. Di properti agent, ya saya bilang, lu kalau mau kasih minta KPR ke KPR di bank yang kamu berbanking, berbank, nah, ya. apalagi kalau banknya ini ya? banknya ini pemain KPR yaudah. ya udah oh, ya. tapi kalau bank ini pemain KPR sudah nasabahnya itu mau masuk udah susah lu pindah jika aja hubungannya oh, murah bunga bunga. jadi sekarang nih KPR mumpung bunganya murah dan developernya ikut-ikut bank bunganya dibikin murah udah uh, banknya kasih murah disubsidi subsidi lagi subsidi bunga lagi uh, ya bro saya bingung banggal KPR bunganya 2%, persen <laughs> ya. bilang aja tanpa bunga <laughs> ya, sekalian. Iya, ya, bener, ya. <laughs> genara di YouTube channel Roma 21 dan kali ini kita ada di sesi glamor gelaran mortgage tentunya nggak aku sendiri selalu bersama Bro Dey. Bro apa kabar? Sehat sehat Salam, Salam properti. Bro udah 2023. Nah, happy, new year. happy new year. Happy new year lagi nih. Nah. Apa ini kita di glamor nih ya? di Glamor mortgage, mortgage ya. nih, mortgage terkait KPR nih, udah 2023 aja ya, Bro. Masih sama apa beda ya bakalan ini mortgage di uh. Indonesia ini tentunya ya karena kan tentunya penjualan properti kita kita udah udah sering bahas lah sekarang udah mulai bergeser milenial juga genset gen ya udah bukan cara gen bayar genset <laughs> apa genset nggak tahu ya tapi cara bayarnya kan tetap didominasi KPR, KPR ya dengan loan gitu ya bro ya nah sebenarnya seperti apa sih persaingan nanti di bank-bank ini prosesnya akan sama atau beda kenapa Iya masih kita dengerin juga ya dari subscriber dari YouTube channel di Roma21 ini, kenapa kok e, proses di bank itu beda-beda ya? Padahal kan tetap pembiayaannya atau produknya sama, KPR, kenapa kita gitu, Bisa gitu ya bro hmm. ya? Bro ya? ya e, satu mungkin saya mau update ke sobat Roma21 bahwa 75% pembelian properti itu hmm. memakai KPR. Masih Jadi itu KPR, mengindikasikan ya. bahwa beberapa kali kita bicara bahwa market sudah berubah, hmm. uh, properti sekarang benar-benar dibangun, ditransaksikan untuk memenuhi kebutuhan hunian. Yes. Okay. Jika dulu pernah regulator takut bubble properti dan sebagainya itu sebenarnya hmm. enggak, enggak, lah, hempen, enggak, enggak, enggak, terjadi ya sebenarnya. Ya, enggak terjadi ya. Ya, ya, karena beda karakteristiknya, hmm. itu poin satu. poin Kedua adalah KPR atau mortgage ini sebenarnya belum terlalu lama lah di Indonesia hmm. itu. Saya itu ingat persis uh, retail financing, consumer finance, retail hmm. financing itu di Indonesia itu muncul mulai uh, pasca krisis 98. Oh, oke. Okay. Ya kan pasca krisis 98, nah krisis 98 itu sebenarnya dominasinya juga dari sisi Bank itu dulu lebih cenderung bermain di korporasi. ya, ya korporasi, ya. GCG-nya tidak terlalu hmm. bagus, sehingga ekonominya kolaps. Hmm. Nah sehingga tahun 2000 ke atas, 2003, 2004, 99 kan beberapa bank kan banyak yeah. dimasuk ke BPPN empat bank besar di merge, di -merge. gitu wow. nah Gini itu terjadi e. perubahan dras drastikal ya banking mengarah ke retail financing retail financing mm, okay. retail, retail transaction dan consumer finance jadi ya, ada satu empat bank besar yang bergabung dalam satu bank itu fokusnya waktu itu membesarkan uh, retail financing. Retail. Siapa yang jago di retail financing dan consumer finance, hmm. bukan lokal bank, oh, okay. bukan government bank government. saat itu. Hmm. Yang jago adalah foreign oh, bank, okay, ya. ada Citibank, kena ya. kartu Bahan. kredit kan, hmm. bahkan kalau kartu kredit masuk Indonesia pertama yang sangat Sangat menjadi daman itu adalah American Express, oh, okay. American saya Express. pernah memiliki, <laughs> i, i, i, itu uh, charge card ya, sebenarnya bukan kredit card, oh, charge card, charge card itu kita belanja bulan depan harus dilunasi, oh, ya, muncul kemudian yeah. pemain kedua, Citibank, Kartu Kredit, mm -hmm. ya kan, ABN Amro, ya kan, uh, bermain dengan KTA, hmm. tanpa akunan, ya, kemudian dia ya City Bank ya. juga mengikuti, nah after itu, bank-bank uh, lokal mulai masuk ke retail, uh, retail, financing, retail ya. Mulai bermain di KPR. KPR. Ada KPR ya kan e, saya ikut konferensi 2003 lah itu era retail financing memang. Hmm. Jadi di situ di, di apa namanya ada digital banking itu di, di, di digital banking itu sudah sebenarnya udah, udah di tahun, di tahun 2003, 2003 itu 2004, udah mulai ya, ATM ya? bisa tarik tunai hmm. bisa pilih Denominasinya nggak hmm. mesti harus lima ribu bisa dipilih itu nah. sebenarnya udah dimulai Sudah saat ada, itu. Kalau ya? sekarang udah udah common kan ya, di smartphone udah udah, biasa. Hmm. udah mulai dan sekarang ramai digital banking. Nah ini kan balik ke ke KPR ya. KPR itu eh, dulu yang kuat kan, yang sekarang bank nomor satu kan. Nah. Terus bank bank nomor dua nya tutup kena krisis. Oh, okay. Nah sekarang hampir semua bank di Indonesia main, main KPR. KPR, pasti ada produk ya. KPR. E, li, lima bank mungkin mendominasi lah, hmm. ya sekitar 80% lah. Hmm. Lima bank pemain KPR, gitu kan. Yang kecil-kecil banyak. Nah pertanyaan tadi, gimana itu ya, memikapi itu? Dan dulu kita ada satu sesi pernah kita bahas. Ya. Kalau dulu orang memproses KPR kan. Kan to -end nya satu, satu relationship officer kan? Iya, jadi kayak nah, RM apa, ya? ya, account Pilih. officer account dulu. Officer saya nanti. masih ngalamin tuh minta kredit. Saya Jangan ngalamin dua, yuk. minta kredit Jaman ke bank ya? yang Jago tadi uh. saya wawancara mesti rame-rame gitu. Lalu yang kedua account officer, dia datang ke kita. Senggi, satu ya. Dia ada bener -bener. ngurusin dari kolek dokumen, interview hmm. ya sampai approval dilakukan oleh satu, satu orang ini ya. okay. Nah, kemudian hmm. mulai berbondong-bondong ekonomi sudah mulai peranan hmm, pemerintah ya. berkurang, lebih ke swasta lah retail financing, consumer financing mulai menggeliat hmm. mulai bertumbuh ya. Ya. di korporasi juga assisting ke pasar modal hmm. orang tidak lagi ke bank untuk ya. kebutuhan pembiayaan investasinya, ya. nah kita balik ke, ke KPR bagaimana sebenarnya proses KPR nah dulu pada saat para retail atau para Banker itu masuk ke retail atau ke consumer. Mereka mulai mensentralisasi proses. Oke, proses nah, kan nggak bisa lagi. Bagi... Uh, satu orang iya, satu mengerjakan satu kan, kan z gitu kan? Hmm, nah, banyak. sementara aplikasi kan, banyak. kalau sebagai mulai banyak yes, kan ya. Hmm. ya? Mulai ada namanya scoring model yeah. dan sebagainya. Jadi... Saya mengenal sebenarnya ada berapa tadi di catatan saya uh, satu dua ada tiga model oh, okay. nah. tiga model nanti ini tiga tiganya itu menunjukkan tang uh, itu seberapa kuat pemain di KPR. Oke. Okay. Jadi yang lihat, level ya. paling paling awal itu adalah proses KPR itu ada di branch, di cabang. Oke, okay, melalui cabang-cabang. Jadi, kalau, kalau kita datang ke satu bank, KPR-nya itu dilayani di bank itu, mm -mm. diproses di bank itu, yeah, dianalisa dan bank yeah. itu, diputus di bank itu. End-to-end -end yeah. ada di, di full branch itu. Oke. Okay. Itu model satu. Model satu ya. Dan ini masih banyak, ya, mm -hmm. bank-banknya. Karena... Saat ini pun masih ada yang... Nggak, karena sesnya nggak besar. Mm. Sesnya nggak besar. Jadi, misalkan, kita ngomong di kota kecil. KPR kan nggak gede. Iya. Ya, Iya, satu cabang ya, ya. udah cabang aja. Di situ ya, dan Bu. lebih selesai dan dia okay. lebih tahu paham mengenai lokal brand. Ya. Nah, kemudian nabang itu kalau mau masuk KPR portofolnya makin membesar, makin membesar, makin membesar, dia nggak akan efisien. Iya, kalau, kalau setiap branch harus ada orang, harus ada, dia di satu kota Jadi, akhirnya ya. dia desentrales di satu, satu kota itu satu proses kredit. Oh, Oke. Okay. Brand kita tadi kita yang tadinya dia proses end-to-end, dia hanya sales aja. Oh, Oke, okay. jadi cuma untuk channel, ya, jualan, kan, ya. Tapi ini cocok untuk kota besar. Hmm. Ya, misalkan Jakarta, Surabaya, hmm. ya kan. Itu kan gede kan? Ya. Nah, kalau setiap cabang dia ada analisnya, ada pemutusnya. Ya, terlalu, dia enggak. Dia enggak, enggak efisien bisa. kan. Dia decentralized, okay. pakai model scoring, hmm, ya. Ini cepat ya. ya kan hmm. tidak mesti diwawancara satu-satu ya kan itu model kedua hmm, sentralisasi jadi fungsi salesnya ada di branch fungsi underwriting hmm. approval disbursement hmm. ada di sentralisasi hmm. ini model dua tapi dia biasanya ditaruh di kota-kota besar. besar jadi hmm. kalau saya lihat di Indonesia mungkin kita bisa li bikin lima processing center lah hmm. misalkan di Jakarta di Semarang, Surabaya, ya kota-kota ya gede, itu tersentrales perusahaannya di satu. satu Kalau di kota kecil, ya standalone aja nggak masalah sebenarnya. Hmm. toh juga bookingnya nggak banyak ya. gitu loh. Nah, Hanya untuk melayani customernya. Model satu masih ada yang seperti ada itu. ada ya. The dua. Nah, model tiganya adalah, masih ada kendala bahwa Si, si, pemroses ini kan ilmunya kan beda, ini mass market itu kan harus ada strategi kan, Iya. tidak hanya sekedar membuking aja kan, Iya. bagaimana dia melakukan strategi kompetisi dengan kompetitor, ya, masuk banyak, pasar banyak, yang banyak. pas, ya kan, terus kemudian, dia pendekatannya portofolio hmm. bukan account by account. Oke, okay. karena ini udah mulai gede. besar lagi ya, Bro. Karena-karena kalau saya portofolio saya gede, uh, uh -huh. sekarang itu bank yang nambah bantu itu udah 105 triliun. Oke. Oh, oke. Okay. 105 Jadi, triliun kalau dia harus bertumbuh uh, 10%, ya, dia harus udah. menumbuhkan 10 triliun setahun. Setahun, tiap uh, bulan. Jangan lupa, kan? 10 triliun itu, dia ada payment repayment-nya, mungkin kalau dia punya average, Uh, jangka waktu lo yeah. misalkan lima tahun mm -hmm. dia ada dua 20 triliun yang membayar. Oh iya, jadi 30 dia, triliun. triliun harus cair Harus dibuking. Ya, tahun tiap bulan harus bisa tiga 3 iya, sampai 4 triliun. 4 triliun ya, ya, sebulan, ya. itu yang mm -hmm. gede di non-subsidi, yang subsidi oh. tadi harus lima 5 triliun ke, ke, ke atas, ke atas booking-nya. Ya, wow. Nah, Calon bagaimana ya? dia harus bertumbuh iya. tapi tetap aman? Mm -mm. Nah, dia harus menang kompetisi di pasar-pasar yang Portofolio potensi gede, hmm. dan satu kedua, e, paradigm-nya berupa orang yang memproses kredit tadi e, didesain sebagai bisnis unit, hmm. jadi dia tidak berpikir sebagai... Uh, mendispass kredit, dia harus berpikir sebagai Untuk, unit yang unit harus yang, profit. Oh yeah. Harus balancing antara pertumbuhan dengan quality yeah. daripada uh, kredit plus cost-nya. Plus ya. Yeah, Cost, ya ada pricing ada COVID, strategi, yeah. ada macam-macam, dia bisa profit. dari nah, ada seperti itu. Nah, pengalaman saya waktu saya masuk di bisnis ini kan, saya dia tanya orang-orang yang besar di corporate, di komersial Pak Joko itu kerjanya mutus kredit aja. <laughs> iya dong. Yeah. Oh nggak nageh ya wah oh. oh enak banget kamu cuma mutus kredit nggak oh, kan ya Kalau di komersial di kan mutus ya nageh juga kan. Iya. Oh, oh, <laughs> ya tapi kan saya tanggung jawab saya di profit. Hmm. Bukan sekedar booking gitu loh. Saya harus, harus bisa profit. Ilmunya beda hmm. gitu loh. Nah ini yang yeah. sudah gede, dia akan SBU. Oke. Okay. Ini SPU. bisnis proses eh, model yang model nih, Roya, ketiga. Model kan ketiga harus gede. Eh, bagaimana dia booking gede tapi nggak sakit perut kan yes. gitu? Kualitas terjaga. Nah, tapi teman. ilmunya bukan sekedar ilmu kredit eh, nanya pendapatan berapa enggak. Dia udah ilmu bagaimana portofolionya itu ya, bisa, bisa terjaga ambil. dan profitability-nya hmm. juga gede. Saya punya KPI dulu ya profit besar ya bukan booking, bukan gitu booking gitu loh. ya bukan bookingnya ya tapi dan tetap ya. ada harus tumbuh di atas crude market gitu loh hmm. ada itulah yang mengapa meng, meng, namanya uh, mengindikasikan kenapa prosesnya uh, beda beda yang perubahan ini yang menarik adalah bahwa dengan dengan apa namanya uh, proses yang mass yang gede dulu lebih cepat malah lebih cepat daripada proses yang manual. Manual ya. Harusnya kan kalau account officer lebih cepat dong. Iya karena langsung. Ya. langsung uh, makanya langsung kan, kan beberapa sesi kita kalau assessmentnya beda profitability plus dia kan sudah punya portfolio. Iya. Kalau di dunia digital itu apa namanya patternnya ya, ya patternnya udah keliatan. Udah ada kelihatan nah. ya. Jadi nanti pemutus kredit itu sudah bukan orang lagi. Iya mesin. Mesin. Tapi mestinya bukan scoring, dia ya, patternnya. Pattern. Pattern. Ya, Jadi kalau segmen ya, ini, ya. segmen ini itu indikatornya kualitasnya bagus dan sebagainya, ya kalau ya, ada mas. yang sejenis masuk ya nggak usah lagi diperiksa-periksa, udah masuk aja oh, gitu loh. Udah disegmentasi, udah ditargeted gitu loh. Tuh, makanya ada. Dulu ada namanya proses kredit cepat tujuh hari. Oke. Okay. Kemudian Apu lima tujuh. hari. Ya makin Kemudian tiga lagi. hari. Makin pendek lagi. Nah, tiga hari instan. apa? Instan namanya. Instan. Ya, instan. Easy approval. Uh, instan Ada yang approval. dokumennya panjang sampai sepuluh. Oke. Okay. Nah, sekarang kan di, di beberapa segmen, di beberapa C target market, ya, cuman KTP aja. doang. Mm -hmm. Ya, kan? Ya. Yeah. Ya memang harusnya KTP. Sudah mulai. Karena nanti kalau udah data perpajakan, data ducape, semuanya, sudah terintegrasi, itu ngapain gue mesti analisa? Simarani bisa bayar gak <laughs> nah, kalau saya kasih kredit, orang-orang <laughs> ya, di, di apa naik pinjol ya pinjaman ya. online kan juga nganalisa, hmm. ya, kan cepet banget PT. kan? Dia kan baca profil, yes. ya cuman kalau mesin bacanya salah juga bisa sakit ya, perut. udah kan? itu sakit perutnya, <laughs> jangan sampai salah ya, uh, ya. Uh, Makanya bank yang berani proses yang instan pre approve itu yes. beda, yang kecil-kecil nggak akan berani. Dia, belum punya experience, belum punya portfolio. Gitu loh, okay. nah, itu yang Jadi bisa ya, membedakan. Gitu, ya. gitu loh, ya. Bahkan sebenarnya yang kita bilang kemarin, apa itu pre improve? Ya, ya. pre improve, -improve. dikasih di, di, di uh, kalau dikenakan ada omnibus law. Ya, omnibus law. Setelah di banking, di consumer itu ada namanya omnibus eh apa itu, Bro? Ya, lu dikasih land. Oke. Okay. Bisa untuk apa aja? Oh, okay. Satu land bisa untuk apa Lo aja? Boleh apa aja. Kan nanti gua profiling nih. udah gua kasih deh 5 miliar. Dah. Mm -hmm. Kredit kasih 5 miliar. Yeah, mm, iya. kan untuk apa aja? Mau beli mobil ya tinggal pakai aja 500 juta, tinggal 4 setengah. Terus mau pakai tour 100 juta ya tinggal ini kreditnya bisa ditarik iya, nggak perlu dianalisa iya, lagi ini gitu. Ini yang kemarin kita bahas ya terkait profilnya ya, profilnya. Nah, iya, iya, iya. plafonnya pokoknya mau nah. beli mau beli rumah, mau refinancing, yeah. ya limit dia segitu. Jadi kalau sempat rumah itu saya lihat konten-konten sebelumnya itu ada benang merah, hmm. saya tidak penganut paham bahwa risiko kredit itu dari LTV dari Iya kan, dari apa lagi itu e, suku iya, bunga. Iya, iya sebenarnya. Ya, Bagaimana Tetap dia memprofil mem customer-nya. Jadi kalau saya kasih loan kepada customer saya yang sudah saya kenal, sudah berbanking dengan saya lama, yang ngapain, mesti berlama-lama. Iya, benar. Gitu loh. Ya, jadi ini ya, tips kan? and tech juga untuk subscriber kita, ya, untuk bisa pilih bank ya. Sebenarnya bank yang mana sih, yang sudah mempraktekkan model bisnis yang ideal ini gitu ya bro ya. Iya, iya, ya. Jadi pasti ekspektasinya kan prosesnya kayak gampang. Ya, gak lama. Makanya waktu arti. saya terjun di properti ya saya bilang lu kalau mau kasih minta kpr ke kpr di bank yang kamu berbanking, ya berbank, nah, ya. apalagi kalau bank ini ya? banknya ini pemain kpr yaudah. ya udah. situ nah, ya. Tapi kalau bank ini pemain kpr sudah nasabahnya itu mau masuk udah susah ya, lu pindah aja. Itu. <laughs> Udah, tanda-tanda harus pindah uh, bank uh, gitu ya, bro. <laughs> itu bank jadul ya, loh. walaupun udah modern. Nah, ya. Udah tetep aja ya, masih <laughs> udah jadi nasabah. ya Tapi ini belum ideal, jadi masih hmm. menuju sana, kayaknya para banker masih... Masih cari-cari juga ya? Enggak cari-cari. dia Ya, oh. ini kan harus orang yang paham, kan? Jadi hmm. masih masih perlu experience lah gitu loh. Jadi, tapi memungkinkan ya, bro ya, bahwa bank ini akan mengubah model mungkin dalam waktu ya, mungkin karena ngelihat market seperti ini, karena juga mau akuisisi besar-besaran, namun mungkin kan nggak untuk bank ini bertransformasi secara cepat. Sebenarnya ini semua kan gimana kan saya bilang persaingannya kan sebenarnya ada dua, tapi yang dilakukan bank tiga, sudah cukup dua. Nah itu eksentriknya lagi, jangan sampai kelewatan nih, jangan sampai di skip ya. Ini yang penting nih. Satu adalah. Oke. Services tadi, okay, bagaimana ya, dia tanda. memutus kredit dengan cepat, yang yes. lainnya mungkin KTP aja bisa putus, yeah. dia masih minta macam-macam dari yeah, berapa? Semua lagi. dokumen cek -cek ya, itu udah lewat aja dia. Oke, okay, itu ke laut. Yang ya. kedua sebenarnya inovasi. Oke. Okay. Inovasi ya, mendukung tadi, ya kan. Nah, sekarang ini eh, yang menarik adalah yang saya selalu mengkritisi bahwa kan kita ini sebenarnya ngasih kredit itu kan lihat orang kan. Iya profilnya. Nah, tapi masih bank itu masih lihat LTV. Hmm, kebijakan nah, Regulator sudah mengatakan LTV itu boleh, boleh 100%, Tapi ya. mm -mm. bank tetap nggak berani. Mm. Karena dia nggak berani, nah, developernya mensubsidi. Oh iya. Yeah. Nah, karena bank meng-accept based on Harga, harga developer, ya, harga dari developer, price, developer ya. yang besar-besar dia percaya harganya itu mencerminkan harga Wah, ayo, pasar, market, katanya padahal itu sudah di, di up dengan di up juga. biaya, dengan DP ya, DP nya disubsidi, ya, senara dapat uang dari developer bayarin lagi, mm -hmm. Nah itu menjadikan harga properti naik kan, mm -hmm. ya. mahal, mm -hmm. dia mm -hmm. accept, nah, tapi developer yang di bawah, enggak, dia nggak accept, ya. dia appraisal, ya, appraisal Jatuh. harganya yang pasti sebelum subsidi dong, ya sama aja gitu loh hmm. pada sekarang market yang kuat itu justru hmm. yang, yang middle-lower middle middle gitu loh gitu ya, yang developer yang agak ke bawah itu kan juga harus dibantu sebenarnya, hmm. nah yang ketiga ini saya nggak suka, ah ini nih, apa nih yang biasa dipraktekin sama banker-banker nih bro, nah, dia main pressing oh iya pricing, pricing. jadi mortgage banker di Indonesia, bisa masih price. memakai kekuatan suku bunga di dalam kompetisi okay. maupun mengakses pasar. Hmm. Dan yang lebih nggak senang lagi dia main kasih fee, hmm. misalkan yeah. ke marketing kayak ini, hmm. itu tuh menurut saya Enggak oke okay. kan bank besar tuh customer base-nya kan gede ya, gak, kan Ya kan sampai desperado lah nyari nyari <laughs> nyari nyari yang sebenarnya nggak uh, perlu gitu ya, ya, ya kalau sebenernya. dia jualan ke dalam kan mestinya ya, ya bunganya itu ya, ya profiling Enggak, kok enggak senengnya itu itu uh, strategi itu hanya untuk uh, membuking aja iya bukan. ya upper itu waktu floatingnya tinggi gitu loh kan kasihan juga gitu ya nah, pada saya nasabahnya. sementara saya nggak senang orang yang mentek orang yang mengetek, take over, gak suka juga gitu loh, Ya kan, karena itu juga gak sehat gitu loh, dan gak ada bank berhasil strategi take over. Nomor satu, strateginya adalah take over, itu gak mungkin ya? harusnya dia bikin inovasi ya, bagaimana supaya orang itu mau, mau membeli rumah, mau mengajukan KPR ya, dia bikin inovasi misalkan gini, yang KPR Inden. Oke. Tapi tuh kan enggak fair, hmm. sebenarnya ya, kalau kan? kita pikir. Bangunan tapi maksud saya enggak fair itu ingin mengatakan, maksudnya bisa dikasih inovasi dong, hmm. kalau saya misalkan inden, saya udah bayar tuh bunga, sudah bayar kredit, tapi kan rumahnya belum saya terima. Belum bisa dinikmati, ya. Iya kan, hmm. belum saya terima kan. Hmm. Nah, harusnya saya beli, misalkan dengan DP sekian. Hmm. ya kan, terus saya ngangsur DP. Oh, DP-nya. Ya. Angsur DP, saya nggak okay. usah angsur bank, yeah. Sampai dengan bangunan Sampai nanti Sampai bangunan ready. jadi baru. baru ini. Jadi harus bikin inovasi-inovasi okay. supaya okay. tidak hanya menstimulus me, me, me, me dengan. Oh, bunganya Dengan murah. Bunga. Jadi sekarang nih KPR, mumpung bunga nah, murah. Nah, developernya ikut-ikut bank. Uh, iya. Uh, bunganya dibikin murah. Nah, uh, uh. uh, caranya gimana? Subsidi Udah banyak kasih murah, di Subsidi lagi. lagi. Subsidi bunga lagi uh, ya, Bro? Saya bingung, bangga, KPR bunganya 2%. <laughs> Bilang aja tanpa bunga <laughs> sekalian. Iya, iya, benar, benar, ya. <laughs> Nah, itu nggak sehat okay. menurut saya, karena juga uh, apapun, ya harusnya bunga itu wajar aja gitu. Hmm, ya jadi kan? harusnya pertarungannya bukan pricing bukan ya pricing, tadi? Bukan pricing, bukan... Service indi, service, service, ya. service, sama inovasi produk hmm. gitu loh. Tapi kalau Indonesia ini sebenarnya, kita masih vv fifty atau sebenarnya ada sih bank-bank yang sudah ideal menerapkan strategi ini ya bro. Jadi dia tahu dia mau kemana, portofolnya udah besar, jadi mungkin... Uh, banknya udah tahu juga harus melakukan strategi apa atau sebenarnya nah, kalau masih dia selesai. mau lakukan inovasi mah kosnya mahal kan hmm. dia harus bikin riset bikin hmm. uh, paham pasar harus bergaul, harus ini ya pengennya instan aja gitu hmm. nah kalau hmm. sekarang ini kalau kita kecenderungannya kan udah regulasinya udah bener -bener kasih regulasi yang inovasinya nggak muncul yang gak muncul ada. inovasi dari developer ya ya udah kalau nggak mau eh, TV 100%, 100% harus pesawatkan DP ya udah tapi dp-nya saya bayarin gitu. <laughs> Sama uh, aja terus bayarin, kalau nggak mau tapi konsumen masih ngomong tapi kan saya mengeluarkan biaya masih tinggi ya udah biaya disubsidi juga ya, nah, ini aksep juga lagi. gitu loh harusnya inovasinya yang benar-benar iya. kolaborasi lah antara developer dan karena ya. masapnya bank itu kalau orang minta kredit itu harus ada self-financing. Hmm. Harus tetap ada ya, Bro? Harus ada dana sendiri. Hmm. Padahal nggak ada. Hmm. Kalau dia kasih KTA, Iya, enggak ada tuh Dia ya. kasih kartu kredit, hmm. kan turun juga. Ini berarti masapnya yang salah. <laughs> nah yang lucu ya, nggak ada kolateralnya, dia berani, ya nggak ada, ya, ada kolateralnya, dia berani. Ya, ada, DP. ada satu pengembang besar, itu pernah bicara sama kita. Ya itu kan bikin akhirnya banyak pembelian fatal. Karena ribet gitu loh, ya misalkan udah beli paket DP, terus KPR, suruh bayar ini, dan di persetujuan kreditnya tuh, syaratnya banyak provisi, biaya admin, biaya yeah. notaris, biaya yeah, yeah. ini, biaya mm. ini gitu loh, kenapa saya nggak dikasih loan cukup bayar sekian, udah, mm. lainnya urusannya bank sama ini kan gitu loh, jadi bisa di topping di, di platformnya, mm. karena kita ngeliatnya adalah bahwa konsumer gitu yeah. loh, konsumer itu ya, yeah. iya. jadi yeah. ada lucu-lucu juga, kasih KPR, pakai KTA, akhirnya. Iya, akhirnya nyari-nyari. Ya karena ada busi-busi udah aku mau pakai KTE aja bedanya bunganya lebih mahal Hancur, gitu gak aja ya. Kan. lebih mahal, yang penting kan mereka mungkin carinya simpel yeah. ya cepat aja nah, gitu. Nah, kalau saya kemarin ada satu sesi kan pengennya kalau kalau kita bicara life cycle, kalau orang sudah punya KPR, sudah lunas, saya mau investasi mm -hmm. ya istilah, istilah kita itu ini jadi target market kita juga yeah. sih. Mm -hmm. investor pemula. Oke. Okay. Nah, kita mm -hmm. menyarankan supaya yang dimasukin ke bank itu adalah aset yang sudah lunas jangan rumah yang baru ya tapi konyolnya Bang ya. itu memperlakukan saya Bidu. Bidu. kalau Bidu. saya kasih rumah yang, yang saya beli sama beli. yang rumah lama itu perlakuannya beda dari syarat dari macam-macamnya dengan proses orang yang sama proses dan kita beda. merubah itu susah sekali hmm. gitu ya konsumer ya memang harusnya percaya bukan tapi kan mantan banker consumer ini kan dulu mak sekarang ini banyak kan dari orang-orang yang masaknya masak kredit-kredit yang, ya. yang non-consumer kan, yeah. jadi, gitu Nara iya, luar biasa loh, ini gak cuma buat subscriber kita, buat para banker juga udah tahu ya, jadi memang harus tadi bisnis prosesnya harus disesuaikan yeah. ya, beda beneran. kenapa beda antar bank satu dengan satu lain, yeah. karena bisnis modelnya beda yeah. bisnis model dipengaruhi oleh experience, mm -hmm. kalau bank itu udah experience, dia udah jago, udah ini harusnya dia lebih mudah dan lebih gampang lebih masuk bunda. pasar, yeah. jangan dia udah kekuatan number one mm -hmm. ya, tapi sama aja masih, uh, kedepannya ada. karena tidak bisa mentransform mm -hmm. dia mundur lagi gitu loh, mm -hmm. ya kan uh, misalkan, oh NPL yang disarain market, mm -hmm. ya kalau NPL yang dibenerin internal bisnis prosesnya, bukan bukan marketnya, <laughs> marketnya. Nah, karena internal bisnis prosesnya dia nggak bisa adjust, nggak ya. ada inovasi ya, Tidak bisa sesuaikan. sama pemain baru akan disalib Jadi kalau di duit bisnis kan ada, ee, dulu market leader, sekarang bilang di market kan, Udah biasa, udah kan? biasa ya? karena dia Tari gak bisa, bisa mempertahankan. Dia bisa adapt dengan Perubahan yang terjadi Karena ternyata mempertahankan itu lebih sulit ya bro ya Ya enggak, tergantung niatnya <laughs> Tergantung niatnya Selama bisa enggak gitu iya <laughs> Selama bisa dan mau berubah ya, disesuaikan dengan targetnya <laughs> benar banget nih, kali ini ya Di gelaran mortgage kita, kita udah bahas Tuntas dan tentunya masih banyak lagi ya bro Yang akan ya. kita bahas terkait mortgage ini Thank you bro ya, Untuk thank kesempatannya, you. terus tapi nah, juga lupa, kita untuk subscriber kita jangan lupa untuk Atau bisa juga Sobat Rumah 21 mau tema apa ini Benar Kemarin kan udah ada beberapa yang bisa komen ya bro ya Mau angkat tema ini, angkat tema itu dengan senang hati akan kita tunggu Jadi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Dan juga share, share. Dan nyalakan notifikasinya Salam, Salam properti di.